Meskipun sebenarnya lavender merupakan salah satu jenis tanaman yang cukup menantang dalam hal penanaman hingga perawatan. Namun, tetap saja tanaman hias ini sangat disukai. Karena diklaim dapat mengusir nyamuk tentunya. Nah, kali ini saya akan mengkonfirmasikan jenis tanaman yang dapat mengusir nyamuk. Namun sebelumnya, saya juga akan mengkonfirmasikan bahwa ada beberapa jenis tanaman yang dianggap lavender namun bukan jenis lavender berikut informasinya di kalangan awam tanaman angelonia sering dianggap sebagai jenis tanaman lavender namun sebenarnya tanaman berbunga ini bukanlah jenis tanaman lavender karena masuk atau keluarga dari varietas snapdragon yang habitat aslinya asal dari negara Meksiko dan India barat. Berikutnya ada Salvia Leucantha. Jika Anda memiliki rencana akan membuat rumah yang lebih terkesan asri, maka Anda bisa mencoba menanam beberapa jenis tanaman berbunga. Salah satu rekomendasi tanamannya adalah Salvia bunga ungu yang memiliki nama ilmiah Salvia Leucantha. Tanaman berjenis bunga ini merupakan salah satu varietas yang mudah untuk tumbuh di iklim Indonesia. Yang secara perawatan dapat dilakukan oleh pemula. Salvia leucantha ini merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sering atau dianggap sebagai jenis tanaman lavender. Namun tanaman yang berasal dari hutan konifer subtropis dan tropis di Meksiko ini bukanlah jenis tanaman lavender, melainkan jenis tanaman salvia. Dasar dari disebutnya salvia leusanta sebagai tanaman lavender Didasari dari bentuk kuntum bunga Karakter daun Yang mana tingkat kemiripan dengan tanaman lavender mencapai 89% Yang membedakan hanya dari aroma dan karakteristik daun saja Jika lavender asli mempunyai aroma daun yang wangi Maka tanaman salvia leusanta tidak memiliki aroma Sedangkan pada karakteristik daun yang meskipun memiliki daun yang lancip dan lonjong seperti layaknya tanaman lavender namun salvia lewisanta memiliki bulu pada tiap helai daunnya nah dari helayan bulu-bulu itulah pembeda dari tanaman lavender dan salvia lewisanta yang ketiga adalah pelargonium citrosa tanaman geranium ini mungkin salah satu jenis tanaman yang paling langka di pasaran secara varietas karena umumnya tanaman geranium sangat identik dengan kuntum bunganya yang sangat luar biasa cerah Akan tetapi lain halnya dengan geranium pelargonium citrosa ini Sebab tanaman ini hampir sama sekali tidak mengeluarkan kuntum bunga Meskipun demikian Tapi tanaman geranium yang satu ini sangat ampuh menghindarkan dari serangan nyamuk hmm. Bahkan lembaran daunnya memiliki aroma yang sangat sangat khas Mirip seperti lavender yang di beberapa negara digunakan sebagai pengobatan awal ketika kulit tergigit oleh nyamuk. Di luar negeri tanaman ini dinamai dengan sebutan pelargonium citrosum yang merupakan jenis tanaman sub-semat abadi dengan aroma daun mirip seperti tanaman serai. Sebetulnya di Indonesia tanaman ini masih tergolong langka, namun di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Salaman ini sudah banyak dijual, hanya saja dengan jumlah yang sangat sedikit. Yang berikutnya ada lavender asli atau kita menamainya dengan lavender lavandula. Sebenarnya ada beberapa varietas tanaman yang telah tumbuh di Indonesia. Salah satunya adalah Lafandula kote atau yang lebih dikenal dengan sebutan lavender Inggris. Jika berbicara secara botani, Lafandula angustifolia kote ini diklasifikasikan sebagai tanaman semak yang dapat tumbuh di iklim Indonesia. Sebab Indonesia memiliki iklim hangat dengan hamparan sinar matahari yang sangat kaya. Ditambah lagi Indonesia memiliki gelar mega universitas alias kekayaan Hayati No Tanaman lavender ini juga dapat hidup selama bertahun-tahun, serta memiliki batang yang berkarakteristik kayu. Yang mana jika tanaman memiliki karakter batang berkayu, itu berarti bisa disimpulkan bahwa tanaman tersebut memiliki umur yang sangat panjang. Hal itu sangat jarang diinformasikan ke kalangan awam. Mungkin karena masih sedikitnya informasi di ranah internet yang membahas mengenai tanaman yang telah banyak diberdayakan oleh para petani tanaman hias Bandung ini. Lavender ini atau lavandula ini dapat tumbuh sampai dengan ketinggian 1 sampai dengan 1,5 meter. Tingkat kerapatan daun tinggi serta dapat menghasilkan bunga yang berwarna biru semu ungu. Serta biasanya akan mekar pada musim kemarau. Secara botani memang tanaman lavender dapat dianggap tanaman hias pengusir nyamuk. Cuman poinnya ada dua yang mau saya garis bawah yaitu tanaman pelargonium citrosa dan lavender. Jadi jika Anda masih bingung atau memilih jenis tanaman untuk pengusir nyamuk, maka ada dua jenis yang bisa menjadi opsi. Yang pertama adalah lavender lavandula, yang kedua adalah pelargonium citrosa. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar demikianlah video singkatnya, atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.